Baik, kita langsung akan menjawab di halaman 42. Amatilah gambar di atas dan jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang diceritakan gambar di atas? Gambar di atas menceritakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia sehari-hari. Misalnya, menjemur pakaian, berolahraga, Anak yang masih kecil berjemur supaya cukup mendapatkan sinar matahari, bagi yang baik untuk kesehatan. Pertanyaan kedua, sebutkan gambar-gambar yang mendukung alasanmu terkait penggunaan sumber energi minyak bumi. Mencuci pakaian dengan mesin cuci, alasannya. Mencuci pakaian menggunakan mesin cuci, termasuk secara tidak langsung menggunakan energi minyak bumi. Karena mesin cuci menggunakan energi listrik, sedangkan energi listrik dihasilkan dari mesin yang bahan bakarnya adalah minyak, sedangkan minyak berasal dari minyak bumi. Berikutnya di halaman 42 juga, buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban di atas. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui minyak bumi sangat besar manfaatnya bagi manusia karena hampir sebagian besar peralatan atau kendaraan mesin yang dipakai oleh manusia bahan bakarnya berasal dari minyak bumi yang sudah diolah misalnya sepeda motor mobil diesel yang bahan bakarnya adalah bensin Pertamax premium solar yang semuanya berasal dari minyak bumi listrik yang kita gunakan Sehari-hari ada beberapa pembangkitnya berasal dari mesin yang bahan bakarnya menggunakan minyak bumi, seperti pembangkit listrik tenaga diesel yang sumber bahan bakarnya adalah minyak bumi. <tuh> Sekarang, buatlah gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Baik, di sini kita akan menggambarnya ya. Terserah kalian nanti gambarnya seperti apa, ini adalah contohnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan di atas. Ini di halaman 44. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan beberapa contoh. Baik kita jawab. Kita sebagai warga negara sudah dijamin oleh negara mempunyai hak untuk bisa memanfaatkan minyak bumi untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Misalnya kita menggunakan bensin untuk kendaraan motor, mobil, genset. Kita diperbolehkan menggunakan itu semua tanpa adanya larangan dari pihak manapun termasuk negara. Berikutnya di halaman 45, kita akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Jawabannya adalah Terjadi gejol gejolak dalam kehidupan masyarakat Jika gejolak dibiarkan terus menerus dikhawatirkan akan semakin membuat kekacauan di dalam kehidupan bermasyarakat Hal ini juga akan memicu rasa ketidakpercayaan masyarakat Atau warga negara terhadap pemerintah yang akan berimbas dengan kacaunya keseimbangan antara hak dan kewajiban seorang warga negara Berikutnya pertanyaan ketiga Kita sebagai warga negara berhak berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi Apa maksud dari pernyataan tersebut berikan contohnya Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang ketersediaannya sangat terbatas di bumi, oleh sebab itu kita wajib menghematnya, contohnya membiasakan naik angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi membiasakan jalan kaki atau naik sepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor mengurangi pemakaian kantong plastik, karena plastik juga salah satu turunan minyak bumi berikutnya, di halaman 45 juga, kita akan Uh, menjawab soal nomor empat apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? jelaskan jawabannya kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan apabila kita melakukan kewajiban kita akan menerima hak jadi ketika kita tidak melaksanakan kewajiban dengan baik maka kita tidak dapat menerima hak pertanyaan yang kelima berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Berikut ini saran saya dalam menggunakan minyak bumi, menghemat penggunaan BBM dengan menggunakan transportasi umum, mengurangi pemakaian kantong plastik karena plastik juga salah satu turunan minyak bumi, menggunakan sumber energi alternatif dengan lebih ramah lingkungan. Sekarang, kita akan menjawab di halaman 47. Kamu sudah melakukan permainan melempar dan menangkap bola dengan guru temanmu. Diskusikan teknik gerakan dengan gurumu. Setelah melakukan kegiatan, diskusikan hal berikut dengan teman dalam kelompokmu. Apakah kamu sudah dapat melempar dan menangkap bola dengan baik dalam permainan ini? Jelaskan. Jawabannya, saya dapat melakukan teknik melempar dan menangkap bola? Dengan kedua tangan dengan baik Hal ini dikarenakan saya mengikuti instruksi yang sudah dicontohkan melalui video online oleh pembimbing olahraga kami Selanjutnya saya mempraktikannya semaksimal mungkin Berikutnya di halaman 28 Bagaimana dengan siswa lain dalam kelompokmu apakah mereka sudah dapat melempar dan menangkap bola dengan baik Jelaskan Teman yang lain dalam satu kelompok, mereka dapat melempar dan menangkap bola dengan baik. Hal ini karena teman yang lain juga mengikuti instruksi yang sudah dicontohkan melalui video online oleh pembimbing olahraga kami. Apa saja yang perlu kamu perhatikan ketika melempar bola, jelaskan. Lihat ke depan, lihat arah tujuan bola, bola ditarik ke belakang kepala, pandangan mengarah ke depan, sasaran yang dituju. Berikutnya di halaman 48. Apa saja yang perlu kamu perhatikan ketika menangkap bola, jelaskan. Arah datangnya bola, menahan tekanan bola, menentukan jarak menangkap bola. Apabila kamu diberikan kesempatan untuk mengulangi kegiatan, perbaikan apa yang harus dilakukan. Berusaha semaksimal mungkin dan lebih fokus. Berikutnya di halaman 48, sampaikan hasil diskusimu kepada kelompok lain. Apakah hasil diskusi mereka memiliki persamaan dengan hasil diskusi kelompokmu Hasil kelompokmu dibandingkan dengan kelompok lain Setelah itu kamu lihat hasil kelompok lain are, ada persamaan atau tidak Nah, yang ini bukan jawabannya Ini adalah perintah dari saya untuk melihat jawaban kelompok lain Baik, itu saja yang kita bahas pada video kali ini Semoga bermanfaat untuk video berikutnya Nanti kita akan bahas di halaman 52 sampai dengan 58 Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh